warahmatullahi wabarakatuh in alhamdulillah Illallah, wa Alhamdulillah di kesempatan pagi yang sangat berbarokah ini yang sangat cerah di tempat yang insya Allah diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul dalam rangka tawasabil hakik dan tawasabil sabar. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan duduknya kita senantiasa dicatat sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan langkah kaki kita dari keluarnya kita dari rumah sampai ke sini, baliknya kita nanti, semuanya menjadi catatan amal soleh bagi kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan keutamaan menuntut ilmu mansalakat oriqon yalta ilman sahalallahu lahu bi Barangsiapa yang melangkahkan kakinya di suatu jalan, satu saja jalan, kita melangkahkan kaki untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan langkah kaki kita menuju surga. Jadi kalau kita ditanya amal apa yang bisa mendekatkan kita untuk masuk surga, salah satu jawabannya adalah talabul ilmi, menuntut il, menuntut ilmu. Bahkan dalam sebuah hadis sohih, Rasul sallallahu pernah bersabda, "Man kharaja jafi barang siapa yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, li talabil ilmi untuk menuntut ilmu, maka dia sebagaimana orang yang keluar di medan jihad." Selama niatnya ikhlas, Nah, ashram muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersyukur kehadirat Allah karena kita dimudahkan langkah kaki kita untuk telah ilmi Dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan niat kita senantiasa ikhlas Agar keutamaan-keutamaan dalam menuntut ilmu bisa kita dapatkan Nah Masra muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kata para ulama, ilmu itu mulia atau tidak mulia Nilainya tinggi atau tidak tinggi sangat tergantung pada objek yang dikaji. Objek yang dikaji. Kalau yang dikaji perkara yang besar, maka semakin tinggi nilainya di Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang dikaji perkara biasa-biasa, ya turun. Saya berikan contoh jamaah sekalian Antara ilmu kedokteran dengan ilmu tentang perhutanan, kira-kira yang paling menarik, yang paling besar biayanya. Kemudian yang membuat orang mau bayar mahal ilmu apa Pak? Ilmu kedokteran tentunya ya. Daripada ilmu kehutanan ataupun ilmu pertanian. Kenapa? Karena objek yang dikaji itu beda. Kalau di kedokteran yang dikaji apa? Manusia. Kalau ilmu perhutanan yang dikaji apa? Ya tanaman. Nah jamaah sekalian artinya apa? Objek yang dikaji dalam suatu ilmu itu sangat menentukan ilmu ini mulia apa tidak mulia. Ilmu ini kira-kira penting atau tidak penting tergantung objek kajiannya teman-teman sekalian sebagaimana sama-sama dokter yang satu dokter manusia yang satu dokter hewan kira-kira yang paling utama dan paling dicari oleh orang mana pak? Hah? dokter yang mengkaji manusia kan daripada dokter hewan kan ya kenapa? nilai manusia sebagai objek yang dikaji dengan nilai hewan sebagai objek yang dikaji jelas berbeda, nah itulah yang menentukan perbedaan ilmu mulia atau tidak mulia penting atau tidak penting. Nah kata para ulama ilmu yang paling tinggi saat dunia ini adalah ilmu yang berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang kajiannya adalah Allah Al Ma'bud Allah sebagai sesembahan kita. Kenapa? Karena zat yang kita kaji objek yang kita kaji adalah Al Ma'bud Al Ilah zat di mana kita menghamba mentaati zat yang mengendalikan alam semesta ini Zat, Malikiyah umat Raja di akhirat kiamat, di hari kiamat. robbil alamin, Raja juga di dunia ini, jemaah sekalian. Jadi ilmu pertama itu, ilmu yang paling utama. Yang kedua, ilmu yang paling utama adalah ilmu tentang bagaimana cara beribadah kepada Al-Mahbud, kepada Allah. Ilmu tentang syariat. <tuh> ilmu tentang syariat. Kenapa demikian, jemaah sekalian? Karena Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu bagaimana cara ibadah yang paling disenangi olehnya. Seperti apa cara ibadah seorang hamba yang disenangi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah yang paling tahu karena Allah yang hendak diibadahi. Sebagaimana Anda, orang yang paling tahu makanan kesukaan Anda, kira-kira siapa? Tuhan rumah atau Anda? Anda tentunya jemaah sekalian, sama jemaah sekalian yang paling tahu tentang tata cara ibadah yang paling disenangi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah, maka Allah menurunkan syariat tentang bagaimana kita berkomunikasi berinteraksi dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka ilmu yang kedua yang paling tinggi adalah ilmu tentang tata cara beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ilmu syariat itu sendiri uh, kalau orang tidak memiliki ilmu tentang Allah tentang al-ma'bud yang diibadahi tidak punya ilmu tentang Allah maka dia besar kemungkinan terjatuh dalam lembah kesyirikan Demikian juga, orang yang tidak punya ilmu tentang tata cara beribadah kepada Allah, besar kemungkinan dia terjatuh dalam lembah kebid'ahan. Dua-duanya buruk. Syirik dan bid, syirik dan bid'ah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kepada kita untuk mempelajari dua-duanya. Siapa Allah, bagaimana kita beribadah kepadanya. Kan intinya Islam ini sebenarnya itu apa beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kecuali dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ibn Taimiyah Syekhul Islam, rahimahullah beliau pernah mengatakan, jama'ah dini, pokok daripada perkara agama, pokok dari semua syariat, Alquran maupun hadis, Alquran yang terdiri dari 114 surat, 6.666 ayat. Hadis yang terdiri dari puluhan ribu juga, kalau diperinci, diperas, dikaji, diteliti, intinya cuma dua kata Imam Ibn Taymiyah. Ya tadi intinya apa itu? <tuh> kita beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa taala. Yang kedua, wa <tuh> Yang kedua, kita beribadah hanya dengan syariat yang Allah turunkan. Itu aja intinya syariat Islam inti Al-Quran itu inti hadis yaitu jemaah sekalian kalau Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Fir'aun namrus itu Allah bercerita tentang orang yang tidak beribadah kepada Allah kalau Allah ceritakan Nabi Musa Ibrahim Isa, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu cerita tentang orang-orang yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang diibadah diibadahi kalau Allah SWT memerintahkan sholat, zakat, puasa, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada pasangan, itu adalah Allah sedang menceritakan, memerintahkan bagaimana cara beribadah kepada Allah SWT. Jadi inti daripada semua syariat cuma dua itu saja mas kalian. Nah, sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT, di antara ibadah yang harus kita lakukan yang hari ini, sudah sangat banyak kaum muslimin mengabaikan adalah ibadah yang bernama amar ma'ruf amar ma'ruf nahi munkar ya al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari memerintahkan kepada perkara-perkara yang baik dan melarang dari perbuatan-perbuatan yang buruk begitu orhenya perkara ini sampai-sampai sebagian para ulama Menganggap amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah rukun Islam yang keenam. Begitu aja jemaah sekalian, ya walaupun kita yakin rukun Islam itu cuma 5. tapi kata para ulama, lima rukun Islam ini mulai dari syahadatain sampai haji tidak akan bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, Nabi menjadikan salat qurratu Penyejuk pandangan beliau, penyejuk mata beliau, penyelesai permasalahan beliau hadapi. Anas bin Malik radhiyallahu salah seorang pembantu sekaligus sahabat Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, "Kaanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ida 'alaihil amru beliau ditimpa masalah yang sangat berat asra'a ilal wudu beliau langsung mengambil wudu beliau langsung ambil wudu fa beliau salat dua rakaat beliau perpanjang salatnya rukuknya dan beliau perpanjang rukuknya rukuknya dan sujudnya beliau perpanjang nanti sehabis salat beliau berdoa Allahumma rahmataka arju Ya Allah, rahmatmu lah yang aku cari. Fala ainin. Jangan biarkan aku mengurus urusanku secara pribadi. Engkau tidak terlibat, jangan ya Allah. Libatkan dirimu. Wa aslihi Perbaiki semua urusan yang saya hadapi. La ilaha anta. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Nah, setelah melaksanakan ini. Biasanya Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam akan bisa menyelesaikan masalah tersebut atau minimal masalah tersebut terasa ringan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ini kan pentingnya salat. Kita tidak akan bisa berbuat seperti ini kalau yang kalau tidak ada yang amar makruf menjelaskan kebaikan salat. Ternyata salat itu bisa menjadi solusi bagi permasalahan yang kita hadapi. Wastaiinu bis sabri was Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dan sholat. Bagaimana caranya? Nah ini amar ma'ruf namanya. Yang kedua, nahi mungkar ya mas kalian. Tidak mungkin kemaksiatan-kemaksiatan itu bisa ditekan bahkan dihilangkan kalau tidak ada proses nahi nahi mungkar. Perempuan akan bebas membuka auratnya Kalau tidak ada nahi mungkar. Orang-orang akan mabuk di mana-mana kalau tidak ada nahi mungkar. Kemudian riba di mana-mana kalau tidak ada nahi mungkar. Jadi nahi ini sekali lagi para ulama sampai memposisikannya sebagai apa, Pak? Rukun Islam yang ke-6. Kalau seandainya diposisikan sebagai rukun Islam karena pentingnya. Ya, karena pentingnya jemaah sekalian. Nah, setelah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri khas orang yang beriman dan ciri khas tauifa al-mansurah Kelompok yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kelompok inti dari umat Islam, kalau boleh diibaratkan urat nadi umat Islam itu yang bernama Toif Al mansurah Ciri khasnya, mereka selalu melakukan amar ma'ruf dan nahi nahi mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam taubah, ayat yang ke-71: "Bismillahirrahmanirrahim." <tuh>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 Wal mukminun awal mukminat mukmin laki dan mukmin perempuan mukmin laki dan mukmin perempuan ba'duhum aulia obat satu dengan yang lainnya mereka wali berteman berkasih sayang tolong menolong saling memimpin laki dengan laki perempuan dengan perempuan perempuan dengan laki mukminin wal mukminat mereka akan saling tolong menolong ini ciri khasnya mereka tidak khas pertama memberikan loyalitas kepada sesama mus sama Muslim memberikan kecintaan kepada sama Muslim kalimatnya sederhana tapi prakteknya berat pak coba lihat sekarang orang Indonesia tinggal di Indonesia yang punya urusan dengan Amerika itu rakyat Afghanistan yang dipimpin oleh sebuah gerakan namanya gerakan Taliban ketika Taliban menang yang rame di Indonesia. Yang banyak memberitakan buruk terhadap saudara kita di Afghanistan, khususnya Taliban, ya orang Indonesia. Misalkan, ya Pak, ya, pada saatnya sebagai seorang Muslim, kita selama itu saudara. kita harus menjaga hati kita, jangan sampai lisan kita, tangan kita itu menulis atau mengucapkan kata-kata yang bisa menghancurkan persaudaraan kita yang merendahkan. Uh, kehormatan saudara-saudara kita walaupun dia bernama Ta, Taliban jangan, dia seorang muslim, walaupun mungkin kita berbeda dengan mereka, negara kita jauh dengan mereka, haram bagi kita untuk mencari celah-celah yang membuat musuh gembira dengan mencari kesalahannya misalkan katanya Taliban membunuh gubernur perempuan atau menangkap gubernur perempuan dan lain sebagainya kita nggak usah ikut-ikutan menyebarkan berita tersebut ya mas kalian, mereka adalah saudara kita yang saya yakin mungkin tahajudnya lebih kuat daripada kita. Yang puasa sunnahnya lebih kuat daripada kita. Apalagi jenggotnya lebih panjang daripada kita, ya kan? Ya. Masya Allah ya mas kalian, kenapa kita ikut-ikutan? Ada sebagian umat Islam yang tidak suka menyebarkan berbagai macam, berbagai macam isu. Baik umat Islam yang terkena pemikiran sekuler liberal, atau umat Islam yang terkena pemikiran ISIS, gak suka dengan Taliban karena dianggap ada saingan khilafahnya itu bukan ashaburo itu sud itu bukan pemilik bendera hitam kenapa? uang oh, bendera resminya gak hitam kok ternyata apa? putih, iya kan ya? itu benar itu, kita gak usah ikut-ikutan ya, semacam-macam lah, udah diam dulu, biarkan mereka membangun negaranya, mereka baru saja merdeka 20 tahun mereka 20 tahun mereka melawan penjajah salib internasional yang dipimpin oleh Amerika dan NATO Lama Mereka harus mengorbankan 50 ribu prajurit terbaiknya, bayangkan Dan dua presidennya meninggal Mula, mula Muhammad Umar Dan mulak Akhtar Mansur Pejabat juga rame-rame, hati-hati Dengan Taliban, bin sudah nyusup ke Taliban Mbok nyusup ke OPM sana Yang membunuh Nakes Tenaga kesehatan dibunuh sama OPM Mbok nyusup sana, ngapain nyusup ke Taliban Nyusup ke para koruptor, bayangkan 17,5 triliun, hancur negara ini Udah begitu, ada pejabat. Menteri belum satu tahun, kenaikan harta kekayaannya seribu kali lipat. Ih, ngerire, ya. Ngiler gitu nih. Pejabat hanya dalam waktu lima bulan, kenaikan 67 miliar. Saya tuh giling-giling kepala itu, Pak. Kata Imam Syafi'i, siapa yang menjadi pejabat, menjadi pejabat, hadirin para pejabat ya. Kok hartanya bertambah sekian kali lipat? Faalam an pastikan dia pencuri, gitu ya. saya nggak nuduh beliau pencuri. Apakah beliau master pencuri atau apa? Tidak, itu urusan lain kan begitu ya. Nama asrama muslimin yang mudah-mudahan urus negara kita sendiri yang hari ini hancur karena korupsi, hancur ya, mas kalian. Rakyat banyak yang kelaparan sekarang, ibu-ibu kebingungan kenapa semua harga barang di pasar na naik. Bapak-bapak tambah bingung. Kenapa? Uang belanja nggak cukup. Urus negara kita, ngapain urus negara orang lain? rame ramai bicara sana. Negara kita ini belum baik. Mahasiswa hanya minta supaya pemerintah memperbaiki KPK. Cuma nulis di depan UNS. Ditangkap 10 orang itu. Cuma nulis, makanya kata orang, jangan lapor sama Presiden. Lapor sama Allah sekalian gitu ya. Sebagai petani di Jawa Timur. Cuma ngomong terkait masalah itu ya Akhirnya tangkap mudah ta Jadi sekali lagi Lisan kita kita jaga dari mencela saudara kita Apalagi saudara kita telah berjuang Untuk menegakkan syariat Mereka tuh dengan tegas mengatakan Kami tidak pakai demokrasi Kami akan pakai syariat Islam <tuh> Jelas syariat Islam Dan mereka mengatakan kami akan membuktikan Bahwa syariat Islam itu adil Tantangannya luar biasa kita tinggal mendoakan saja Ada yang gak suka Kenapa Ya itu bukan ikhwan sunnah katanya ya. Emang ikhwan bid'ah. Ya. Ada-ada aja. Padahal Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sangat sahih. <tuh> Siapa yang menuduh saudara muslimnya dengan sesuatu yang tidak ada pada diri saudaranya tersebut, dia tuduh dia ikut-ikutan menebarkan isu, sering berita bohong, dan lain sebagainya. Kelak di hari kiamat, habasahullah, Allah akan memenjarakan dia. Finari jahannam, di neraka jahannam, hatta ya, sampai dia membuktikan apa yang dia tuduhkan. Nauzubillah, kalau seandainya tuduhan kita itu palsu. Sampai kapan kita bisa membuktikan itu benar? Baik, jemaah saya kembali apa yang tadi. Seorang muslim itu badhum aulia ubat ciri khas pertama. Satu dengan yang lainnya saling tolong menolong, saling memberikan loyalitas dan kesetiaan tanpa kenal batas negara, tanpa kenal suku, tanpa dibatasi oleh bahasa maupun bangsa. Yang kedua, anak ini ciri khasnya nabil ma'rufi 'anil munkar. Mereka menyuruh memerintah kepada perbuatan-perbuatan baik dan melarang dari perbuatan-perbuatan jah, jahat, perbuatan buruk. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati subhanahu wa ta'ala, ini adalah spiritnya thaif al-mansurah, kelompok inti dari umat Islam senantiasa melakukan perbaikan di tengah masyarakat. Kemudian perbaikan itu jelas terjadi karena dua hal. Satu memerintahkan yang baik, yang kedua melarang dari yang jahat atau yang buruk. Makanya jemaah sekalian, para ulama itu mengatakan bahwa uh, taifar robaniyah, kelompok robani yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pasti melakukan muslih, Islah dan islah itu tidak bisa hanya dengan ma'amar ma'ruf, tapi juga harus ada nahi nahi mungkar. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah. Walaupun pada saat itu posisi beliau lemah, nggak punya negara, nggak punya pasukan, tapi beliau lakukan amar makruf nahi mungkar ini dengan maksimal sesuai dengan kondisi beliau saat itu. Walaupun sebagian para sahabat tidak bisa berbuat banyak. Jadi kadang begini jamaah sekalian. Amar makruf nahi mungkar itu kadang wajib bagi sebagian kelompok tidak wajib bagi sebagian yang lainnya atau wajib bagi seseorang, nggak wajib bagi yang lainnya dalam satu dalam satu kondisi. Kenapa perbedaan itu ada? Ini kok wajib, ini tidak wajib. Boleh jadi yang itu kuat punya kekuatan, dia seorang pejabat misalkan, dia punya kekuatan harta, dia punya kekuatan apa namanya, pengaruh. Sementara yang satu tidak wajib ketika ada kemungkaran di kampungnya. Kenapa dia orang lemah? Dia hanya marbot masjid, nggak punya sokongan dari masyarakat, dari masyarakat. Itu yang terjadi di Makkah jamaah sekalian. Ketik, walaupun belum ada negara Islam, tapi saat itu sebagian sahabat demikian juga Rasulullah melakukan amar maruf na'imungkar. Walaupun sebagian lainnya hanya diam tidak bisa berbuat banyak. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah cerita, kami pernah melihat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam diintimidasi oleh Uqbah bin Abi Mu'id dan beberapa tokoh-tokoh musyrik lainnya. Beliau tak kalah saat itu sedang sujud sholat di depan Hajar Aswad beliau sedang sujud datanglah Uqbah bin Abi Mu'id yang tidak lain merupakan tetangga Nabi ini tetangga yang sangat jahat sekali Uqbah bin Abi Mu'id, Abu Lahab, Abu Jahal itu tetangga Nabi loh ya tetangga Nabi, rumahnya hadap-hadapan dengan Nabi kebayang gak sih, Antum punya musuh yang musuh tersebut rumahnya hadap-hadapan sama sampean. gimana rasanya pak? emosi terus kayak tiap hari ya sesekali dia lempar tai ayam ke dalam ke dalam halaman kita misalkan. Gimana Pak lihatnya Pak? Ya. Tapi Nabi itu orang yang telah berhasil mampu mengendalikan emosinya. Jadi beliau ini subhanallah jemaah sekalian ketika orang itu mampu mengendalikan emosi itu orang sudah betul-betul yang menang ya. Menang jemaah sekalian. Dilempar pakai batu, kadang pernah mereka itu melempar kayu-kayu busuk dan tulang-tulang unta yang telah busuk dilempar ke rumah Nabi. Sampai suatu waktu Nabi Muhammad SAW itu berteriak, meneriaki mereka. Yeah. Ya Ya syaroku eh orang-orang Quraisy tokoh-tokoh apakah ini cara bertetangga yang benar? Sambil beliau bersihkan kotoran-kotoran tersebut. Apa namanya? Ranting-ranting uh, kotor itu beliau bersihkan di halamannya taruh di luar. Kemudian apa tadi? Tulang-tulang uh, busuk itu beliau taruh di luar dirapikan oleh beliau. Gak ganti lempar itu ya? Gantian tak lemparnya, enggak. Karena saat itu memang belum ada perintah untuk membalas. Dan belum ada perintah untuk melawan. Perintahnya apa? Adalah fasbir sobron jamil. ya Sabar dengan kesabaran yang baik. Sabar itu ada dua macam. Ada sabar yang buruk, ada sabar yang baik. Sabar yang buruk contoh sampai yang itu mendam-dendam. yo, ini aku kuat ya, tak lempar go ya. Tak balik kemeneh ya. Itu sabar yang terburuk, sabar terpaksa itu namanya. Kalau sobron jamil, Sabar yang baik itu ya sabar, sambil mengharapkan hidup Allah dan mengharapkan orang tersebut dapat hidayah. Itu namanya sobron, fasbir sobron Jamila itu begitu, jamaah sekalian. Kalau kita sabar yang mana, Pak? Iya. Baik. Nah, jamaah sekalian, Nabi Muhammad seperti ini, pernah beliau sedang rusuh Uqbah bin Abi Muaid menginjak leher Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sampai disebutkan hampir-hampir bola mata Nabi itu keluar diinjak aja mas kalian. Abdullah bin Masud menyaksikan dan para sahabat lain menyaksikan. Kami nggak bisa berbuat banyak. Kami hanya bisa menonton dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ada orang yang mencegah perbuatan tersebut. Dan ternyata yang datang mencegahnya siapa? Abu, Abu Bakar. Yang berani. Abdullah bin Masud nggak berani. Kenapa? Beliau mantan penggembala kambing. Tidak punya posisi di tengah masyarakat. Kalau boleh lakukan boleh jadi mereka lebih jahat kepada Abdullah Ibnu Mas'ud. Tapi begitu Abu Bakar datang, mereka segan. Kenapa? Abu Bakar orang kaya, suka berbagi, beliau banyak merekan budak, kemudian beliau juga dari klan tinggi. Sehingga orang mikir-mikir kalau untuk menyiksa Abu Bakar. Jadi jemaah sekalian, ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Di antara bentuk Nahimungkar Nabi Muhammad di kota Makkah saat itu adalah apa? Mengkritisi tradisi dan budaya yang telah diwariskan turun-temurun dari orang-orang musyrik Dan budaya tersebut budaya buruk Contoh mereka menyewakan budak perempuan untuk digauli oleh laki-laki Nanti mereka dapat sewaannya Budaya yang buruk Apalagi budaya mabuk dikritik oleh Nabi Muhammad SAW Dikritik Saat itu memang Homer belum haram tapi Nabi Muhammad sudah mengkritik budaya yang kurang ajar tersebut. Apalagi yang dikritik oleh Nabi Muhammad yaitu apa? Cara beribadah mereka. Beribadah kepada patung. Nanti kalau patung kalau mereka nanti ketemu sama batu yang bagus, aneh mereka ambil, jadikan sebagai tuhan. Kemudian kalau pergi keluar kota lagi ketemu sama batu yang lebih bagus lagi, batu yang lama dibuang, ambil batu baru lagi. Begitu terus ya. Jadi gonta-ganti apa namanya? Gonta-ganti Tuhan ya, bukan gonta-ganti pasangan nih pak ya. Lebih buruk pak, gonta-ganti Tuhan ya. Dikritik sama Nabi. Kadang mereka datang kepada hubal, berdoa kepada hubal, hubal. Ini negeri kami lagi krisis. Uang 11 triliun di kantong saya tiba-tiba nggak ada. Padahal kantong saya kantong ajaib kayak Doraemon misalkan begitu ya. Ada kan yang begitu pak ya? Tapi nggak boleh sebut namanya. Hati-hati kena undang-undang nanti ya. Nah jemaah sekalian. Hubal, tolong perbaiki ekonomi kami. Satu, dua, tiga pekan, lima pekan, loh kok gak ada apa-apa, gak ada perubahan. Lari kepada manat nanti. Manat, aku udah bilang sama Hubal. Sudahlah kamu aja menyampaikan kepada Allah. Sampaikan bahwa kami begini-begini. Gak dua, tiga, lima, enam pekan gak ada perubahan. Lari kepada manat, ya, lari kepada latak dan lain sebagainya dikritik sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah begitu, selalu ada perubahan. Misalkan nanti uh, ada ada seorang kepala suku dia punya pikiran apa, dia bisa merubah yang namanya undang-undang uh, sebelumnya, tradisi sebelumnya. Kalau bahasa kerennya sekarang di amandemen. Kan sekarang kan mau di amandemen tuh. 45 itu, nambah 45 itu. Nih, bahasanya para ahli hukum namanya kudeta konstitusi ya. Tapi kayak gitu-gitu itu nggak dituduh apa-apa tuh. Yang dituduh tuh ya tadi yang disebut Muslim atau apalah ya. Nah cuma sekalian jadi sekali lagi, kadang diubah, kadang berubah. Ini dikritik sama Nabi Muhammad. Dikritik, masa cara beragama di kalian seperti itu. Habis Tuhan ini pindah ke Tuhan sini. Tuhan ini gak menjawab pindah ke Tuhan ini. Tuhan kalian gak bisa ngomong apa-apa. Kalian lempar pakai batu juga gak bisa menjawab. Mereka, apa namanya, mereka marah. Maka pernah mereka datang kepada siapa? Abu Thalib. Di saat Abu Thalib sedang sakit menjelang wafatnya sakit tua menjelang wafatnya umur beliau kurang lebih hampir 80 tahun saat itu mereka datang ke Abu Talib kemudian mereka bilang daripada Abu Talib nanti membela Muhammad dan dia meninggal dalam keadaan membela Muhammad nanti orang-orang Arab akan mencibir kita orang-orang Arab akan mencela kita gara-gara tidak mengikuti Abu Talib sebagai orang terhormat di kalangan kita. Yuk kita lobi Abu Talib supaya mencegah Muhammad mereka datang ketuk pintu apa ya bahasanya orang dulu ya? Ahlan atau Sampurasun. Sampurasun orang Sunda ya apa namanya. Dibukakanlah pintu. Abu Talib tidur di atas kasur tidak bisa bergerak karena sudah tua. Sakit lagi. Ya. Uh, Abu Talib. Wa Abu Talib kami datang karena engkau adalah tokoh kami dan juga orang terhormat di kalangan kami. Kata-katamu diikuti dan didengar. Litansi fa bayinana wa bayinab na ahika Muhammadin agar engkau menengahi antara kami dengan Muhammad keponakanmu tentang apa kata Abu Tholib ya Abu Tholib innahu syatama ali hatina wa abadi wa apa nama wa asfaha ahlamana Abu Tholib Muhammad mengkritik cara beragama kami, budaya kami, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mengkritik tradisi kami, membodoh-bodohi cara berpikir kami, Abu Talib kami nggak terima. lah terus kalian maunya apa? kata Abu Talib, gini saja wes kita win-win apa namanya, sama-sama solusinya lah. gimana? Muhammad silakan beribadah kepada Tuhannya. Silakan berdoa di tengah hajar aswad Sakarepe. sebulan dua bulan luas terserah dia nangis apa teriak ya jelas terserah dia tapi biarkan kami bersama Tuhan kami dengan tradisi kami budaya kami Muhammad jangan mengkritik itu pertanda Nabi Muhammad melakukan nahi nahi mungkar jadi beliau tidak sekedar amar ma'ruf, tapi juga nahi mungkar tentu sesuai dengan posisi be posisi beliau saat itu. Oh jadi win-win solution begitu ya? Iya. Jadi sama-sama untung dan sama-sama toleran lah. Kami beribadah dengan kesyirikan kami kalau bahasa sekarang ya. ya Dengan kekafirannya ya. Muhammad dengan tauhidnya. Eh Sama-sama toleran. nggak usah saling menyalah. Menyalahkan. Ini kan kata-kata kayaknya bijak. Tapi itu kata-kata tipuan sebenarnya. Allah mengatakan, Zuhrufal Qoli Gururoh. Kata-kata indah tapi menipu. ini Itu Stalin toleran. toleran Udah Muhammad dengan agamanya, Muhammad dengan Tuhannya, Muhammad beribadah sepuasnya. Dan biarkan kami dan tradisi budaya kami yang telah kami wariskan turun-temurun. Dan telah mendarah daging dalam kehidupan kami. Udah begitu aja Ibu Baik, saya panggil Muhammadnya. dipanggil panggil Muhammad. Ini orang-orang Quraisy ini kurang lebih 25 orang. Kata Syafirman Al-Baraq Peneliti sejarah mengatakan bahwa jumlah mereka kurang lebih 25 orang banyak pak. Ada Abu La'hab, Abu Sofyan, Abu Talib dan eh Abu Abu Jahal dan lain sebagainya. Begitu Nabi Muhammad SAW masuk, mereka melingkar di tempatnya Abu Talib sehingga Nabi Muhammad tidak bisa masuk. Beliau hanya berdiri dekat pintu. Tapi nggak ngantuan ya. Itu loh dekat pintu nggak ngantuan saya Oh yang ngantuk dekat jendela yang pintu enggak ya. Nah, jemaah sekalian, akhirnya Abu Thalib bilang, "Muhammad, anakku, haula israfau ukaumika wa asyaduhum. Ini tokoh-tokoh masyarakat kamu. Mereka datang mengeluhkanmu kepada saya. Kata mereka kamu sering mengkritik cara beragama mereka, membodoh-bodohi cara berpikir mereka, menabrak-nabrak budaya mereka." Muhammad mereka menawarkan sesuatu yang baik untuk kamu. Kamu berhentikan kritikan kamu dan mereka akan membiarkan kamu tidak diganggu saat kamu beribadah. Nabi Muhammad SAW menjawab, "Paman, Baman, Apa saya tidak boleh mengajak bangsa saya, rakyat saya, kepada sebuah peradaban yang lebih baik daripada peradaban sekarang yang penuh dengan kedoliman, di mana para pejabat menggunakan kesempatan jabatannya untuk menumpuk harta kekayaannya. Orang-orang desa, rakyat-rakyat yang tidak mampu semakin ditindas, akhirnya mereka melakukan berbagai macam kejahatan karena mereka butuh dan lapar. Paman, apa saya nggak boleh? Mengajak mereka kepada sebuah sistem yang adil, daripada sistem korupsi yang sekarang berjalan sudah sekian puluh tahun. Kalau bahasa sekarang di sini, ya, kalau bahasa kedisinian dan kekiniannya begitu, jamaah ya, sekaliannya paham ya? Nah, kalau bahasa kekunoannya beda lagi, ya, cuma ini saya bahas kedisiniannya begitu. Korupsi merajalela, undang-undang dasar, mau diamandemen, para komunis dibiarkan masuk. Gaji mereka dinaikkan sekian kali lipat dibandingkan gaji rakyat. Alasannya karena tidak ada rakyat yang mau bekerja maka mendatangkan apa tenaga kerja dari negara komunis. Ini bahasa kedisiniannya paham ya? Kekinian dan kedisiniannya. Nah kalau bahasa kekunoannya beda lagi bahasa Nabi Muhammad SAW. Cuma kan kita ini kadang belajar sejarah itu hanya nostalgia nostalgia masa lalu, bukan untuk dipraktekan dalam kekinian dan kedisiniannya, zaman sekalian. Paman nggak boleh. Apa enggak boleh saya mengajak Kepada perkara yang lebih baik Sistem yang lebih adil Kepada Sebuah perundang-undangan Peradaban yang murah meriah Tidak perlu Kumpul DPR-MPR menentukan Undang-undang sekian, habis sekian miliar lah cuma ngumumkan jam, baj, baj, baj, Haji batal Habisnya berapa? 21 miliar Kan jenis mangan makan Sopo ya ini bahasa, sekali lagi bahasa kedisinian Pak ya. Dan bahasa kekinian dan kedisiniannya ya. Sesuatu undang-undang yang murah Pak Man. Sudah disebutkan dalam Al-Quran, perlu rapat. Undang-undang dasarnya sudah dalam hadis, gak perlu rapat. Kemudian bagaimana prakteknya, kononnya, para ulama telah membuatnya dalam buku-buku fikih. Tinggal dikodifikasi saja. Murah meriah Pak. Murah banget. Murah. Saya lihat wawancara itu. Masya Allah. Gaji pokoknya cuma 60 juta. Nanti ada uang menyerap aspirasi rakyat. Pertahunnya, apa pertahunnya? Per, per gajinya 450 juta. Dan itu 6 kali dalam setahun. Ngeri, ngiler itu ya. Belum lagi nanti ada uang awal. Oh, ngeri sekali. Itu loh, siapa namanya kemarin? Chris Jayanti ya? Atau siapa tuh? Yang diwawancara itu ya. Uh, kaget saya ya. Kalau ini nggak perlu menyerap aspirasi, kenapa? Karena Allah tahu apa yang diinginkan oleh hambanya. Dan apa yang Allah turunkan syariatnya, syariat yang Allah turunkan, semuanya baik. Allah nggak punya kepentingan karena Allah bukan petugas partai. Paham? Ya, bapak-bapak yang paham, melek politik ya paham. <laughs> Allah nggak punya kepentingan karena nggak ada titipan partai dalam kepentingannya. yang nggak ada. Zaman sekalian, Allah hanya punya satu kepentingan. Ketika menurunkan syariat dan membuat undang-undang. Apa kepentingan Allah? Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi hamba-hambanya. Salat ya nyaman, seorang anak menghormati bapak, bapaknya tenang, dia pun mendoakan anaknya. Kalau dia punya warisan diberikan kepada anaknya, nggak dia habiskan gara-gara anaknya durhaka. Ya. Tenang, nyaman jaman sekalian. Yusra, kemudahan hidup. Orang kan ingin serba dimudahkan. Walayyuri dubikumul asroh. Allah tidak menghendaki kesulitan. Itu saja kepentingan Allah. Allah nggak punya kepentingan lain, mas kalian. Gak ada kedoliman. Wa mallaahu yuri dudul malil alamin. Allah tidak pernah menghendaki kedoliman. Dan mau dicari apa kehidupan kita ini? Kan orang tuh pinginnya mudah, pinginnya he hemat, pinginnya a adil. Dan itu semuanya ada pada Islam. nggak ada yang lain. Adanya hanya pada Islam, tidak ada pada yang lain. Paman, apa saya nggak boleh mengajak mereka dengan sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik ini, Paman? Abu Talib mengatakan, Ilamatadu'ohum ilaih. Anda mengajak mereka untuk apa? Ila kalimatin. Saya mengajak mereka hanya pada satu kalimat, satu ikrar. Launa toku biha. Andaikan mereka mau mengucapkannya wahai paman, la Arab, semua orang Arab akan tunduk kepada mereka. Biha al ajim, dan semua orang-orang non Arab akan tunduk kepada mereka. Hanya satu ikrar paman. Apa itu? Kata Abu Lahab Abu Jahal. Apa itu Muhammad? Satu kalimat yang kalau kami ucapkan semua orang Arab akan tunduk kepada kami dan orang-orang non Arab akan kami kuasai. Iya. Berbinar wajahnya Abu Lahab, Muhammad Ishi, apa itu? La Tian, Naga jangankan sekali, 10 kali pun akan kami ucapkan. Jangankan satu kalimat, 10 kalimat pun akan kami ucapkan. Wah, mantap, Pak. Orang tuh kalau ditawari dunia itu langsung hijau dan biru matanya ya. Beda kalau pengajian, baru baru 30 menit matanya udah merah-merah, koran dang rampung-rampung ini ustadz ya. Eh, ini masya Allah. Apa itu Muhammad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, la ilaha illallah." Spontan mereka menjawab, "Aja'al ala al-ali hatta Inna in ucap. Ini gimana lu Muhammad? Masa Tuhan yang kak banyak Lata, Uzamanat, Jagus, Ya'qnasrahubal dan sebagainya harus kami tinggalkan?" kami hanya boleh tunduk kepada satu Tuhan Tuhanmu Muhammad okah gimana nih Muhammad warisan kami aturan budaya undang-undang kehidupan yang telah kami wariskan turun-temurun dari nenek moyang kami telah mendarah daging dalam kehidupan kami kami harus tinggalkan hanya untuk taat kepada satu syariat syariat Tuhanmu Moh Muhammad gue wes. Ganti, jangan la ilaha illallah. Seliwayi. kami akan mengucapkannya. Yang lain aja Muhammad. Oh, cucianku, ya. jangan yang itu ya. Kan mereka butuh jadi penguasa. Cuma nggak mau la ilaha illallah aja mas kalian. Hari ini orang begitu juga, banyak mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak tunduk kepada la ilaha illallah. Orang Arab dulu tuh nggak perlu dijelaskan. La ilaha illallah adalah ABC, rukunnya ABC, syaratnya ABC, pembatalnya ABCD. Nggak perlu. Kenapa? Mereka paham apa makna la ilah illallah. Karena itu bahasa keseharian mereka. Ilah itu bahasa mereka. loh Illallah. Mereka paham struktur bahasa Arab. Grammarnya Arab itu mereka paham. Jadi gak perlu dijelaskan. Beda sama orang Arab sekarang. Apalagi orang Indonesia. Butuh penjelasan. Karena bahasa Al-Quran adalah bahasa yang digunakan oleh orang Arab ketika Al-Quran itu turun. Sehingga orang Arab kekinian kadang gak begitu paham nilai Al-Quran. Nah jemaah sekalian mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Singkat cerita begini, ternyata dalam kondisi lemah pun kita tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sebatas kemampuan kita. Jangan tinggalkan. Jangan tinggal. karena ciri khas tu ifa mansurah. Udah nggak bisa demo lagi Ustadz Amar ma'ruf nahi mungkar nggak selamanya dengan demo. Bisa dengan media, bisa dengan audiensi bisa dengan mengirimkan surat atau bisa mungkin apa namanya lewat saudara-saudara kita yang didengar suaranya. Teruslah inisiatif dan inovatif dalam amar ma'ruf nahi. Amar ma'ruf nahi apalagi pada zaman kita sekarang. Di mana banyak suara yang akan dibungkam. Ya, banyak suara yang dibung dibungkam. Masalah muslimin yang mudah-mudahan Subhanahu wa taala. Wa menunaikan salat Wayutuna zakah manen, melaksanakan zakat wa wa rasulah mereka mentaati Allah dan rasulnya ulaiika sayrahumullah mereka yang melaksanakan perkara-perkara inilah yang akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala azizun hakim Allah Subhanahu wa taala maha aziz yaitu maha perkasa hakim tapi Allah maha uh, hakim apa hakim Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Jadi keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak membuat Allah berbuat dolim. Ya. Kemudian uh, kelembutan Allah tidak membuat Allah lemah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala perkasa dengan keadilannya dan Allah subhanahu wa ta'ala tetap adil dengan kelembutannya. Baik jemaah sekalian, itu ciri khas ta'ifal mansurah. Di saat yang bersamaan, Allah subhanahu wa ta'ala juga menegaskan bahwa orang-orang munafik ciri khasnya mereka menyuruh kepada perbuatan mungkar dan melarang dari perbuatan bah? baik itu ciri orang munafik Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam At-Taubah ayat 67 wal munafiquna wal munafiqati ba'duhum awliya' ubad ya'muruuna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduuna aydiyahum nasullaaha fanasiyahum Innal Munafiqin fasikun kata Allah. apa kata Allah subhanahu wa taala al Munafikun orang-orang munafik laki wal munafiqat dan munafik munafik perempuan. Hmm. Ternyata ada banyak juga munafik perempuan. Ada. Sekarang banyak lah. Dulu juga ada, apalagi sekarang ya gitu. Dan mudah-mudahan kita tidak dari tidak bagian daripada itu. Orang-orang munafik itu, dalam Al-Quran, banyak sekali penjelasannya, Pak. Bahkan mulai dari Al-Baqarah sampai, apa namanya, surat Muhammad. Bahkan sampai al munafikun Allah menjelaskan Muna, munafik. Al-Baqarah itu, dari ayat 1 sampai ayat 20, Allah menjelaskan tiga tipologi manusia, tiga golongan manusia. Golongan pertama, Orang beriman, ayat 1 sampai 5. Golongan kedua, orang-orang kafir. Cuma dua ayat, 6 sama 7. Dari ayat 8 sampai ayat 20, berarti berapa ayat? 12 ayat. Itu berbicara tentang munafik. Karena munafik itu bahaya. Kalau orang kafir jelas, ini orang kafir. Kalau munafik tampilannya mukmin. Tampilannya soleh, apalagi pintar berdalil, tapi hatinya benci dengan Islam. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan, Inna mimma ala Inna mimma alaikum. Di antara perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah almunafikun ali mulisan. Orang munafik pintar berbicara. Masya Allah, membuat anda gak bisa ngomong apa-apa kalau orang munafik berbicara. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan. Wahidah roaithaum tu'ajibu kaajasa muhum. Wahin yaku'lu tasma'li kaulihim kaan nahum. Kaan nahum khusyub musanadah. Kalau kamu melihat mereka, kamu akan takjub dengan body mereka. Wah, bodynya atletis, perutnya ramping dan eh perutnya six pack. Beda sama kita yang one packs ya. Dadanya berbidang. Kemudian tuji buka jesamu, membuat kamu kagum dengan kondisi mereka. Fisiknya mereka yang luar biasa. istri istrinya cantik, glowing-glowing. Beda sama istri kita yang gak pernah ke skincare. Kan begitu. ya, miskin, ya. Kemudian apa lagi? Kalau mereka ngomong, tasma' likawlihim. Kamu akan mendengar dengan penuh seksama. Nah, orang-orang munafik ini jamaah sekalian, batuhum ba mereka ini satu sama lainnya adalah, satu dengan lainnya adalah sama. Maksudnya mereka sama-sama bekerja. Bekerja sama, karakternya sama. Ya muruna bil mungkar. Mereka menyuruh pada perbuatan mung mungkar. nggak apa-apa. Korupsi. Sekarang malah koruptor mau diajak sebagai tim oleh KPK untuk memberantas korupsi. Maling diajak untuk memberantas permalingan. Maling namanya Pak. Maling. Saya saya cuma lucu aja sih ya. Logika anak kecil bingung Pak. ya Apalagi kita mungkin berpikir, kok bisa ya? Maling diajak untuk memberantas permalingan Pak. Yang kedua, ada maling si Juliari itu batu bara itu. Itu malingnya triliunan uang bansos lagi. Dihukum cuma berapa kemarin? 4, sekian tahun lah. 4 tahun, 5 bulan kayaknya. Padahal katanya koruptor apalagi dana bansos hukum mati. Alasan hakim gampang aja karena dia sudah lama disakiti secara psikologis. Dia disebut maling, keluarga disebut keluarga maling. Jadi hukuman itu sudah sangat berat bagi beliau. Iya maling ketemu maling jadi negara maling ya makanya saya si Najwa siap ya kan punya narasi bagus dan maling dan maling ini ya jadi yang ngomong kayak gini bukan saya Pak saya cuma ikut-ikutan aja gitu nih ya jadi kalau ada di sini ada intem, mau laporin saya laporin dulu Najwa siap ya baik ya muru nabil mengkari wayang hauna anil ma'ruf mereka melarang perbuatan baik dan menyuruh perbuatan mungkar Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmas wa ta'ala, gara-gara undang-undang, banyak perkara yang haram menjadi halal, yang disyariatkan menjadi terlarang. Ya enggak Pak? Benar enggak Pak? Pak saya tanya, membantu para pejuang seperti di Suriah, muslim terdolimi, wajib atau haram? wa fi nisa'i Rabbana min nasira ya wahai orang-orang beriman kata Allah anda orang Indonesia anda Melayu anda Sunda anda Jawa anda Batak siapapun anda selama anda beriman Malah kumulatukoti lunafisa bidillah. Kenapa kalian enggak angkat senjata? Berperang di jalan Allah untuk membela Al-Mustadahfiin, orang-orang lemah. Minar Rijal, dari kakek-kakek yang udah gak bisa apa-apa lagi. Wan Nisa, dan perempuan-perempuan yang terdolimi, dinodai kehormatannya. Wal Wildan, dan anak-anak kecil yang kehilangan orang tua mereka. Yatim mereka ribuan jumlahnya. Ya kuluna Rabbana akhrijna min hadir Korea. Mereka senantiasa berdoa, ya Allah selamatkan kami dari orang-orang dolim, dari negeri orang dolim. Ini ya Allah. Wajib jemaah sekalian. Tapi hari ini, banyak saudara-saudara kita yang pernah berangkat berjihad di Suriah ditangkap karena disebut apa tindakan teror teroris jangan sampai seorang mukmin yang pernah berbuat seperti itu merasa bersalah dengan kebaikannya kekalahan terbesar seorang mukmin ketika kebenaran yang dia perjuangkan dianggap sebagai sebuah kebatilan dan dia merasa bersalah itu mentalitas yang sangat buruk sekali jemaah sekalian kewajiban ini gara-gara undang-undang itu begitu itu kewajiban kita sebagai seorang mukmin kewajiban kita sebagai seorang mukmin perintah Allah subhanahu wa taala Membela orang-orang terdolimi. Dan itu sebenarnya spirit Pancasila. Spirit Pancasila aja mas kalian. Tapi nggak tahu kenapa bisa berubah. Makanya Bapak Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum PP Muhammadiyah, meminta kepada Presiden Insinyur Joko Widodo untuk membubarkan BPIP. Kenapa BPIP dicurigai mengarahkan pembelotan makna daripada Pancasila? Sila. Yang kedua kerjaannya bikin rusuh terus, kata Panwar Abbas loh. Bukan saya yang ngomong, Panwar Abbas ketua PP Muhammadiyah. Beliau kalau ngomong nggak mungkin sembarangan. Bikin rusuh terus. Dulu bilang apa? Musuh Pancasila yang paling besar adalah agama. Yang terbaru mengadakan lomba penulisan artikel tentang Islam dan hormat bendera. Kita ngomong kok diadu-adu terus Islam ini nah ini kemarin DPR manggil. memanggil apa namanya PPIP dan ketuanya terutama kenapa demikian jawaban mereka kami memastikan bahwa kami kerja bukan karena inisiatif pribadi kami semua berdasarkan perintah nah siapa yang merintah itu yang perlu dicari tahu kira-kira siapa nih berarti yang biang kerok ini yang merintahnya itu ya ya nah saya bikin di jamaah sekalian Muhammad dia udah bersuara keras itu karena ada satu yang masalah. Syariat Islam, sesuatu yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal, gara-gara apa? Undang-undang. Undang-undang ini dibuat oleh tadi, al-munafikuna wal-munafikot. Memerintah kepada yang mungkar dan melarang dari perbuatan yang ma yang ma'ruf. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Allah melanjutkan, wa a'idiyahum. Mereka tangannya di, maksudnya tidak tidak apa namanya, Uh, menggenggam tangannya Tidak mau berinfak dan tidak mau terlibat Dalam amat ma'ruf na'i mungkar Terus Allah melanjutkan Nasullah mereka di dunia melupakan Allah Lupa kalau Allah maha melihat Lupa kalau mereka akan ma Akan mati Tapi memang sengaja dilupakan Dibuat lupa Maka mereka menganggap bahwa mati dan kehidupan akhirat Sebagai ramalan masa depan Karena memang orang itu Kalau yakin terhadap hari akhir Dia pasti waspada dan merasa berdosa Kalau berbuat jahat ya? jahat. Tapi kalau orang yakin bahwa mati mati nggak ada apa-apa, nggak -apa, ada kebangkitan, nggak ada dalam kubur, dia merasa nyaman dan tidak merasa berdoa, berdosa. Tapi manusia kalau diingatkan hari kiamat, bahwa dia akan ditanya di hari kiamat nanti. Maka seharusnya kalau dia masih punya iman, dia bergemetar Kayak kemarin lah ketika Habib difonis beliau mengatakan sampai jumpa di pengadilan akhirat. Itu bermanfaat bagi mereka yang punya iman kepada akhirat. Kalau yang tidak punya iman kepada hari akhirat, enggak ada manfaat sama sekali. Ya. Baik, masalah muslimin yang mudah-mudahan wa taala, Saya kira ini perlu sampaikan terkait masalah Amar Ma'ruf munkar. Ini merupakan ciri khas daripada To'if Al-Mansuroh dan kita melaksanakan semaksimal kemampuan kita. Kalau mampunya cuma ngomong, ya kalau mampunya ya cuma lirik, pakai mata semelirik. Jangan pejem matanya kalau mampu dilirik. Paham ya, ya. Kalau mampunya itu dengan kata-kata silahkan dengan kata-kata. Kalau mampunya mungkin lewat lobby lobi orang-orang yang punya pengaruh. Lobby lah orang yang punya pengaruh. Mungkin kalau Anda ngomong Anda nggak digubris. Tapi kalau mungkin yang ngomong Yusri Iza Mahendra misalkan. Yang, ter, yang paling paham tata negara misalkan. Akan dipikirkan kan, kan begitu. Ya udah lobby dong ya. Kalau Anda ngomong apa itu Anda siapa ya. Tapi kalau yang ngomong mungkin Hamdan Zulfa. Yang mantan hakim MK dan lain sebagainya. Yang paham misalkan ngomonglah sama mereka ini penting saudara sekalian jadi amar Ma'ruf nahi itu tetap kita laksanakan inisiatif dan inovatif baik demikian barakallahu fi kajmain saya nggak tahu ada pertanyaan atau langsung ditutup Fakih gimana silahkan kalau ada yang bertanya mungkin demikian materi yang sudah beliau sampaikan kira-kira kami buka dua pertanyaan mungkin ada yang mau bertanya sebelum ditutup atau ibu-ibu mungkin ada yang WA atau dari para jamaah yang WA ke admin mungkin Mas Anto ada yang WA Mas Anto cukup ya nggak ada pertanyaan nih sudah cukup Ini mungkin bisa kelas yang setempatnya uh, bisa kalau akhiran barakloving majemahin teman-teman sekalian uh, seringkali kemungkaran terjadi dan menguasai kaum muslimin karena orang yang baik tidak menjelaskan kebaikan dan orang buruk terus merajalela dengan keburukannya akhirnya apa Nanti standar nilai itu berubah, mizan atau timbangan itu beru berubah. Kenapa? Karena pembiasaan tadi. Orang kalau yang baik dikatakan enggak dikatakan baik atau diam saja dan keburukan didiamkan saja. Nanti timbangan itu berubah. Maka dalam sebuah hadis yang sangat panjang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di antara ciri-ciri hancurnya hati manusia kapan? Yaitu ketika hati itu kalkuji mujakhia. Itu seperti cangkir terbalik. Kapan? La ya'rifuna ma'rufa wala yungkiruna mungkara. Hati terbalik, apalagi hati manusia. Itu kapan ketika perbuatan ma'ruf tidak dianggap sebagai ma'ruf. Dan perbuatan mungkar tidak pernah diingkah, tidak pernah diingkari. Maka udah minimal dari keluarga kita. Kita ingatkan, ngobrol dengan anak kita. Saya itu kadang... Khawatir, jangan-jangan kita ini jarang ngobrol dengan anak kita, istri kita tentang kemungkaran di sekitar kita. Sehingga kadang ada jarak antara kita dan keluarga kita. Maka sekali lagi wariskan ideologi kita, wariskan pemahaman kita kepada anak cucu kita. Hari ini peran keluarga sungguh sangat luar biasa. Soalnya kalau kita mengharap di dunia sekolah-sekolah hari ini kadang masuk, saya nggak tahu. Mungkin sebentar lagi akan sekolah daring lagi, ya susah untuk mengharapkannya maka hari inilah peran kita sebagai orang tua untuk menjelaskan kepada anak-anak kita sekidemikian barakallahu menjemain mohon maaf udah hal-hal yang kurang berkenan subhanakallahu marabada bihamdika syahadu allai anta astagfiru kawatu walhamdulillahi robbil alamin Alhamdulillah <Susur>